Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channelnya Alan Alandani Kali ini kita akan melihat Perjuangan TNI tentara Indonesia eh, Bagaimana perjuangannya Seperti apa perjuangannya kita akan lihat Tapi sebelum itu perkenalkan dulu Teman-teman kita dari Uh, guruan silat yang datang khususnya dari apa kalau di situ pak kayaknya udah tutup juga dari malaysia ya, pak ya hmm. dari malaysia perkenalkan bapak siapa bapak suandi ya nah, bapak suandi katanya ingin sekali melihat bagaimana perjuangan uh, atau latihan latihan tentara indonesia yuk kita lihat seperti apa perjuangannya itu jadi undang Yang jauh kali, akhirnya ya. Ini umurnya mudah-mudahan, tapi yang kena latihannya keras, jadi lebih tua. Oh, tua. Kalau di Indonesia, seperti tidak seperti ini, ya. Seperti ini juga. Saya yakin dan percaya kamu mampu. Kamu mampu. jadi tentara di. latihan, Allahumma nikmatikanlah, Allah yang maha kami ada. Tira. Satu, tira, tira, tira. Tua, yeah. yeah. yeah. so, tira, tira. Tua, Satu, Lagi! Lagi! KASWARI! 3.03, Setia, Saya imankan kepada kalian, pada setiap kakimu yang sudah mulai lukis, arekan nafas itu yang sudah mulai sesat. Dan setiap tetesan keringat, ingatlah, keluarga besar Udayana mendoakan untuk keberhasilan kalian. Untuk itu jangan pernah menyerah. Mari kita teriakkan nama Udayana dengan penuh semangat. Ini bisa, ya, ya, ya, aku dirawat wajahnya lelah kali dalam perjuangan. kalau untuk Indonesia dia desk kamar ini apa benar ini juga jangan itu namanya itu I don't like them in the mental mental baja, ulang si otot ini Ini ini sudah yang tidak bisa yang tidak pernah saja, hmm. sana hmm. hmm. hmm. バイバイ Thank you so much.